Aku di sini menghembuskan udara ku tuliskan lagu baik kerinduan udara bawa aku pergi kepadanya karena rinduku See Cinta yang sejati masih di sini, bersama udara, kunyanyikan lagu. Dan arti cinta Udara buat aku Selalu bersamanya Agar rinduku Pasti terobati Udara yang sejati